hai assalamualaikum ketemu lagi bersama aku uci dan thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga aja bermanfaat. Dan di channel aku ini, hubungan dengan program kehamilan, informasi, edukasi, dan sebagainya. Jadi, kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol lonceng. Di samping, supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru, dan subscribe juga channel YouTube ini. Nah guys, konten aku kali ini aku bakal ngebahas tentang beberapa deretan vitamin program kehamilan yang disarankan oleh dokter. Jadi di sini tuh aku dapat informasi dari alo dokter terus ada juga rekomendasi dari dokter-dokter yang udah aku pernah tanya kayak gitu. Apa aja vitamin-vitamin yang wajib banget dipenuhi oleh orang-orang yang sedang ngelakuin program kehamilan Oke okay, next ke video Nah sebelumnya kalau misalnya kita itu sedang ngejalanin program kehamilan atau yang sedang hamil butuh banget tuh vitamin kan teman-teman Jadi kalau misalnya kita itu pengen mencukupi ke kebutuhan berisi kita harus mengkonsumsi yang sehat-sehat gitu loh Jadi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan vitamin-vitamin yang udah direkomendasikan oleh dokter Kalian harus konsumsi dari suplemen langsung atau kayak obat-obatan gitu Tapi yang jenisnya suplemen Terus bisa kalian dapetin juga dari makanan-makanan yang alami Sebenarnya manfaat mereka itu sama Cuman akan lebih baiknya itu vitamin yang didapat dari makanan-makanan yang alami Dan juga lebih penting karena itu tidak bisa tergantikan Nah berikut ini uci bakal sharing ke kalian beberapa vitamin yang wajib banget dikonsumsi ketika ngejalanin program kehamilan Dan vitamin yang pertama adalah vitamin A teman-teman dan beta-karoten Nah itu tuh sangat bagus banget dikonsumsi ketika sedang ngejalanin program kehamilan Nah untuk vitamin ini sendiri dia itu berperan untuk gigi dan tulang Jadi bagus banget dikonsumsi ketika sedang ngejarin program kehamilan Nah untuk mendapatkan vitamin A ini kita bisa dapetin dari sayur-sayuran dan buah-buahan Seperti wortel, bayam, brokoli dan banyak lagi yang lainnya Telur, terus apalagi hati Banyak banget yang mengandung vitamin A ini Biasanya vitamin ini itu terdapat di, di sayur-sayuran yang berwarna hijau dan buah-buahan yang berwarna kuning. Nah, di sini Ci bakal bacain bahwasanya wanita yang sedang menjalani program hamil itu dianjurkan untuk memenuhi asupan harian vitamin A nya sebanyak 770 mikrogram yang kedua adalah vitamin C dan seperti kalian ketahui bahwa vitamin C itu tinggi banget akan antioksidan sehingga bisa menjaga sel-sel yang ada di dalam tubuh supaya meningkatkan kekebalan di dalam tubuh juga selain itu vitamin C juga bisa membantu menyerap zat besi nah untuk vitamin C ini pasti kan udah tahu dong kalau misalnya buah-buahan apa yang terkandung vitamin C yaitu yang jenisnya itu kayak jeruk, paprika, kacang hijau, stroberi, pepaya, kentang, brokoli dan tomat. nah Jumlah asupan dari vitamin C ini juga itu tuh direkomendasiin untuk yang sedang program kehamilan sebanyak 80-85mg per harinya. Jadi ini tuh bisa melindungi kita dari sakan sel kayak gitu jadi bisa membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga jadi gak gampang sakit gitu Terus bisa membantu bagi teman-teman yang punya minyak Kalau misalnya kalian konsumsi vitamin C ini Dia bisa membantu untuk eh, melakukan penyerapan zat besi Sehingga kalian itu uh, terhindar dari anemia kayak gitu. Dan vitamin yang ketiga kalau kalah pentingnya Untuk yang sedang program kehamilan yaitu vitamin D nah vitamin D ini sendiri dia itu berfungsi untuk gigi dan tulang nah selain itu juga dia bisa membantu untuk mempertahankan jumlah kalsium ketika sedang hamil ataupun sedang program kehamilan untuk vitamin ini sendiri kalian bisa dapatkan dari susu ikan dan sinar matahari dan untuk jumlah vitamin eh vitamin D ini sendiri yang dibutuhkan per harinya itu yaitu sekitar 5 mikrogram per hari. Dan yang keempat adalah vitamin E. Nah, untuk vitamin E ini sendiri teman-teman dia itu berperan untuk pembentukan otot dan sel darah merah serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh saat hamil dan program kehamilan. Nah, vitamin ini bisa kalian temukan di kacang-kacangan, minyak nabati, bayam dan gandum. Untuk vitamin E ini sendiri, kalian bisa konsumsi vitamin E itu sekitar 15 mg per harinya. Vitamin yang kelima adalah B1 atau tiamin. Dan vitamin itu ini tuh juga enggak kalah pentingnya nih teman-teman ternyata. Fungsinya itu meningkatkan energi untuk ibu hamil atau yang sedang program kehamilan. Juga penting banget jika kalian tuh udah hamil, itu penting banget untuk perkembangan otak dari janin kalian. Nah, untuk mendapatkan vitamin B1 ini sendiri kalian bisa konsumsi gandum telur, nasi, buah beri, kacang-kacangan, pasta, jeroan. Dan untuk jumlah asupan dari vitamin B1 ini itu direkomendasikan oleh dokter hanya sekitar 1,4 mg per harinya. Dan berikutnya yaitu yang keenam adalah vitamin B2 atau riboflavin. Nah, untuk vitamin ini sendiri sama ya kayak yang B1 itu tuh cuman dikonsumsi hanya sekitar 1,4 mg aja per hari. Dan fungsi dari vitamin ini Jadi juga untuk memproduksi energi, meningkatkan kesehatan mata dan kulit serta menghambat penuaan atau memiliki antioksidan juga. Nah, kalian bisa konsumsi untuk mendapatkan vitamin ini sendiri kalian bisa konsumsi daging Daging ikan tempe, produk olahan susu, telur, dan sereal. Next, vitamin yang berikutnya adalah vitamin D3 atau niacin. Pokoknya, nih, teman-teman, semua vitamin-vitamin yang aku sebutkan ini, vitamin yang wajib banget kalian konsumsi. Kalau bisa, kalian tuh memilih multivitamin yang itu kompleks gitu loh. Nah, fungsi dari niacin ini sendiri, dia itu bisa membantu untuk menyehatkan kulit. Saraf dan saluran pencernaan selama kehamilan dan program atau program kehamilan Nah B3 ini dapat ditemukan di dalam makanan yang tinggi akan protein Seperti sereal, roti, telur, kacang-kacangan dan susu Banyak lagi sih sebenarnya Nah untuk uh, niasin ini sendiri dia hanya bisa dikonsumsi sebanyak 35 mg per harinya. Next ke vitamin berikutnya yang ke-8 yaitu B6 atau pyridoxine. Nah, untuk vitamin B6 sendiri dia itu berperan dalam pembentukan sel darah merah dan mengurangi morning sickness. Nah, bagi kalian yang udah hamil gitu kan wajib banget untuk konsumsi B6 ini. Jadi untuk mengatasi rasa mual dan muntahnya itu, terus juga buat kalian yang punya anemia Uh, bisa konsumsi vitamin B6 juga Karena bisa membantu Untuk menyerap zat besi Kayak gitu Dan perannya ini juga untuk mengatasi Anemia Nah bagi kalian yang sedang hamil Untuk konsumsi ini itu bisa membantu meningkatkan atau pembentukan otak janin dan membantu untuk meningkatkan sistem metabolisme di dalam tubuh Nah kalau misalnya kalian pengen dapetin vitamin ini kalian bisa konsumsi itu beras merah ikan ayam kacang-kacang kedelai wortel bayam bawang putih dan sebagainya brokoli banyak banget sebenarnya yang terkandung di dalam makanan sehari-hari kita itu vitamin-vitamin yang baik banget dikonsumsi kayak gitu nah untuk uh, vitamin B6 ini itu tuh nggak boleh dan tidak lebih dan tidak boleh kurang juga konsumsinya itu hanya 100 mg per harinya next ke vitamin berikutnya yaitu vitamin B12 dan teman-teman vitamin ini itu sangat penting banget bagi kalian yang udah hamil Nah, vitamin ini tuh jumlah asupannya direkomendasikan hanya 2,6 mikrogram per hari saja Nah, vitamin ini tuh sangat berperan penting untuk pembentukan DNA dan mencegah kelayan sung tulang belakang pada bayi atau pada janin kalian Nah, untuk mendapatkan vitamin ini sendiri kalian bisa konsumsi kerang, daging sapi, ikan, telur, dan susu Jadi kalian bisa konsumsi itu untuk mendapatkan vitamin B12 ini Dan yang ke-10 adalah asam folat Dan itu asam folat itu wajib banget kalian konsumsi selama program kehamilan Ataupun yang sedang hamil Karena manfaatnya itu bagus banget dikonsumsi Untuk ibu hamil, ibu yang sedang program kehamilan Bahkan yang sedang menyusui dan untuk asam folat ini sendiri nggak boleh lebih dari 400 mikrogram Kecuali dengan anjuran dokter kalian bisa menjadi 800 mikrogram Tapi berdasarkan kebutuhan yang kalian perlukan kayak gitu Tapi untuk konsumsi asam folat ini sendiri harus dengan rekomendasi dari dokter Jadi harus ada yang ngawas gitu teman-teman untuk fungsi dari asam folat ini sendiri ini itu sangat berguna banget karena bisa membantu untuk menghindarkan janin dari cacat bawaan jadi makanya kalian kalau sedang hamil atau yang sedang program kehamilan wajib banget untuk konsumsi vitamin-vitamin yang menunjang kesehatan dari janin kalian dan untuk asam folat ini sendiri kalian bisa dapatkan dari buah jeruk, stroberi bit ayam, brokoli, kembang kol, sereal, kacang-kacangan dan pasta banyak banget sih itu yang alaminya tapi kalau misalnya yang vitaminnya itu emang ada yaitu folafit kayak gitu, folavit, folak dan banyak banget black mores dan segalanya kayak gitu. dan itu aja vitamin-vitamin yang wajib kalian ketahui yang bisa kalian cobain, bisa kalian penuhi gitu kan supaya apa? supaya kita juga Uh, supaya yang sedang program kehamilan juga sehat, terus kalau misalnya pas sudah hamil, kebutuhan nutrisinya itu udah tercukupi, kayak gitu. Tapi ingat ya, teman-teman, kalau misalnya kalian itu konsumsi berdasarkan uh, dari suplemen, kalian harus konsultasi ke dokter. Jangan main, coba-coba uh, aja gitu loh. Jadi, kalian tetap harus lewat pantauan dari dokter tapi kalau misalnya dari yang alami-alami misalnya dari makanan, dari buah-buahan, dari sayur itu nggak masalah, kalian konsumsi aja karena uh, suple eh, apa vitamin yang dari makanan, buah-buahan itu sangat baik banget untuk tubuh kita kayak gitu dibandingkan dengan yang suplemen dan so itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat dan ngasih informasi ke kalian kalau misalnya menurut kalian video-video aku ini di channel ini bermanfaat, please dukung channel ini dengan cara klik Subscribe dan tombol lonceng di sampingnya supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru dan aku bakal sharing sharing tentang program kehamilan pengalaman aku dalam program kehamilan ataupun informasi informasi informasi yang wajib banget kalian ketahui ketika kalian tuh sedang ngejalanin program kehamilan. Jadi di sini kita harus saling mendukung ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. See you.